Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diacce. Kali ini aku dapat pesanan ayam geprek nih, teman-teman. Jadi aku mau masak nasinya dulu. Nah, ini caranya aku mau timbang dulu untuk nasinya biar ukurannya pas. Jadi airnya nanti juga ngasihnya pas banget. Nah, ini aku mau masak 6 On setengah jadi ini airnya nanti aku kasih 650 ml ya. Nah, itu udah ukuran yang pas, dan ini aku mau raduk tepungnya dulu untuk kentakinya. Jadi, untuk tepungnya ini aku pakai tepung terigu yang proteinnya tinggi. Jadi, ini nanti aku cuma bikin sedikit karena pesanannya sedikit dan lapak aku lagi tutup. Jadi, ini aku bikin secukupnya aja nah ini setengah kilo tepung terigu aku kasih satu saset roiko untuk roikonya kalian bisa pakai roiko ayam maupun roiko sapi nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata antara tepung dan roikonya ya teman-teman dan ini rasanya udah pas dan gak keasinan dan ini beras yang udah aku cuci bersih ini aku tambahkan air 650 ml jadi ini nanti hasilnya pas banget gak kekerasan dan juga gak kelemesan ya teman-teman nah seperti ini kalau kalian juga pengen tahu caranya menanak nasi pakai dandang atau panci kalian bisa tulis di kolom komentar nanti aku akan bikinin videonya nah ini minyaknya aku panasin dulu ini untuk minyaknya harus full ya kalau bikin kentaki nah ini ayamnya kita marinasi dulu Maaf tadi nggak ke video jadi ini untuk ayamnya aku marinasi pakai eroiko aja dan ini yang udah aku tepungin tadi ya maaf ke skip Jadi lupa nggak aku pencet tadi untuk videonya Nah ini kita tepungin dulu. Seperti ini caranya kita guling-gulingkan setelah dari marinasi kita guling-gulingkan Lalu setelah itu kita rendam satu kali dulu Ini nanti untuk perendamannya aku merendam sebanyak dua kali dan pendepungannya sebanyak tiga kali Nah ini aku lanjutin lagi penempungannya Karena ini aku masih penempungan yang kedua Jadi ini aku lakukan penempungan lagi ya teman-teman Seperti ini Setelah itu aku rendam sekali lagi Dan setelah itu baru aku goreng Saran aku untuk penempungannya cukup tiga kali aja Nanti kalau kita tepungin lagi tuh bakalan Hasilnya tuh tepungnya bener benar banyak banget keritingnya tapi nanti biasanya tepungnya enggak terlalu matang. Nah, kalau udah tiga kali itu udah sedengan, udah pas. Jadi ini masih aku guling-gulingkan dan aku rendam. Lakukan semuanya sampai selesai. Untuk mengguling-gulingkannya, kalian lakukan kita guling-guling aja, jangan sampai ditekan-tekan. Nanti kalau terlalu ditekan-tekan hasilnya bakalan keras dan enggak jadi keriting. Nah setelah semuanya udah kita tepungin yang kedua Ini aku lakukan penepungan yang ketiga Caranya sama tapi ini harus langsung dimasukkan ke dalam minyak ya Setelah kita guling-gulingkan Jangan sampai didiamkan Karena kalau didiamkan nanti bakalan keras hasilnya Seperti ini cara mengguling-gulingkannya teman-teman Kita guling-gulingkan aja jangan ditekan-tekan Nah seperti ini Hingga membentuk keritingan yang kita inginkan, dan minyaknya ini untuk menggoreng kentucky harus benar-benar panas banget. Nah, ini udah keriting banget, ini udah siap untuk aku goreng, ya teman-teman. Jadi, minyaknya ini juga udah aku panasin, dan ini siap aku goreng. Nah, kalau minyaknya benar-benar panas, ini kentakinya tuh langsung ngambang ke atas gitu, langsung naik ke atas tapi kalau kentakinya itu digoreng di minyak yang kurang panas tuh nanti hasilnya juga kurang bagus usahakan minyaknya benar-benar panas ya dan juga penuh kalau bisa tapi kalau bikin kentaki yang untuk hasil maksimal tuh biasanya aku pakai minyak yang penuh karena nanti hasil keritingnya bisa bagus seperti ini Nah, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe. Kalian juga bisa request menu apa aja yang akan aku bikin selanjutnya. Nah, ini hasilnya benar-benar keriting dan crispy banget. Ini anti keras dan juga ayamnya tuh keset banget nah buat kalian yang pengen tahu caranya agar ayamnya itu bisa kesat sampai ke dalam kalian juga bisa tulis di kolom komentar nanti aku akan bikinin videonya nah ini aku lanjutin untuk proses yang selanjutnya ini aku mau tepungin lagi caranya juga sama ya teman-teman tinggal kita guling-gulingkan aja kita rendam dan kita tepungin lagi seperti itu lakukan semuanya sampai benar-benar selesai seperti cara yang pertama tadi kita guling-gulingannya seperti ini. Nah, seperti ini, jangan ditekan-tekan tapi dan ini udah membentuk keritingan dan siap untuk digoreng ya, teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini nasinya udah siap untuk kita sajikan. Ini udah mateng, dan ini kelihatan pulen banget. Ini nasinya enggak keras dan juga enggak kelemasan. Ini pas banget untuk nasi ayam geprek, ya teman-teman. Jadi ukurannya itu setiap satu ons beras, itu kita kasih airnya 100 ml kayak gitu perkiraannya. Dan ini aku pakai cetakan nasi yang bulat seperti ini. Aku cetak dan langsung aku telpon. Dan ini hasilnya setelah aku kasih ayam dan aku kasih sambal. Nah ini untuk sambalnya, ayam geprek tuh sambal bawang aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.